Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja teman-teman di video ini saya ingin sharing cara melepas puli yang ada di stepper nah, seperti ini. nah Ini kan uh, stepper second ya, saya beli di toko online. Biasanya ada beberapa tuh masih ada pulinya seperti ini. Karena memang steppernya ini kan bongkaran dari kalau nggak mesin printer ya mesin fotocopy atau mesin lainnya ya, yang jelas uh, ada puli yang masih nempel di steppernya Dan kenapa harus kita bongkar? Kenapa nggak pakai yang ini aja pulinya? Nah ini karena speknya beda ya, yang pulih bawaan stepper ini, itu pitchnya seper 10 inch ya, jadi sekitar 254 mm. Nah sedangkan kebetulan saya kan yang pakai yang 2 mili, mm, untuk mesin CNC yang belt, sehingga ini perlu dilepas nanti saya ganti yang pitch nya 2 mili. Mm. Oh ya untuk melepasnya nanti akan pakai tracker yang seperti ini. nya yang kecil, modelnya seperti ini Bisa aja sih di Ini ya, di tang terus diketok Ujungnya, tapi resikonya Nanti asnya Bengkok ya, saya pernah mengalami Yang ini, pernah ini Model seperti itu, cepit tang terus bener, bener Diketok, ini malah jadi bengkok Ini terlihat, nah ini terlihat bengkok kan nah ini kalau kita pakai di mesin CNC jadi bergetar ya itunya apa uh, lead screwnya atau nya jadi gual-gual gitu jadi emang paling aman kita pakai tracker aja tracker yang model seperti ini ya nah, tracker lain yang model seperti ini itu sepertinya nggak bisa di nggak bisa dipakai ini walaupun sudah kecil ternyata ini nggak bisa nyangkut ya, masih terlalu besar. Sehingga yang paling cocok emang uh, pakai tracker model seperti ini. Ini banyak dijual di toko online ya. Memang tidak ada tracker khusus buat melepas bule rata-rata untuk melepas biring ya. Tapi yang model seperti ini bisa kita manfaatkan untuk melepas bule yang kecil seperti ini ini kan asnya 5 mm ya as stepernya nah, sementara sini yang penekan di sini itu kan 7 mm ya jadi sebenarnya nanti nggak bisa nekan sampai habis ya, jadi terpaksa nanti harus diganjel-ganjel Oke langsung aja kita coba Oke kita cepit Asnya kita paskan Okay, sudah nyangkut tinggal muter yang bagian ini nah sudah agak terangkat hanya saja, uh, ini yang bagian untuk menekan asnya, ini nggak bisa masuk ke dalam. Sehingga harus sedikit diakalin. Kita kendorin dulu lagi. Nah itu kita lihat saya sudah mulai menjorok ke dalam hanya saja kan penekannya nggak bisa masuk nah mungkin kalau saya pakai ini ya baut yang dua mili baut M2 emur eh, sorry bukan baut mur M2 Kita taruh di tengah situ ya nah, Coba kita kendarin dulu Nah itu seperti itu Kelihatan ya Temurnya taruh situ dan kita tekan lagi, letak lagi, mentok lagi karena nggak bisa masuk, angkat lagi. Itu kelihatan murnya masuk kita tambahin mur lagi nah, kita tambahin mur lagi untuk kelihatan kenapa pakai mur karena tengahnya ada lubangnya jadi penekannya itu gampang masuk Putar lagi, nah ini sudah terangkat lumayan jauh, tapi tiga mur belum lepas juga. Kita tambahin lagi, itu aja ya, berulang-ulang. simur lagi putar lagi akhirnya lepas oke aman ya lepas Tadi ada lima mur yang kita tambahkan. Atau juga bisa pakai spacer yang 3 mili ya. Kalau teman-teman ada yang punya spacer seperti untuk kaki-kaki uh, di PCB itu. Bisa dipakai. Karena saya nggak punya, saya punya mur. Jadi bisa pakai mur. Atau bisa pakai logam apa saja untuk, untuk bisa diselipkan ke ujung sini ya. ini pulinya pulinya kan 5 mili ya, jadi, uh, sementara ininya 6 atau 7 nih, jadi nggak bisa masuk ke dalam jadi terpaksa harus diganjel seperti tadi itu oke okay, teman-teman itu saja mungkin sharing dari saya uh, makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh